Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa naqudu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Uqautih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan utaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wakhidah Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma bihi wal arkham. Inna Allah kana Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah. Wa kulu awlan Wa kudfaza fawzan azimah. Amma ba'ad. Fa'inna astagal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Hadirin yang tidak kita... rencanakan sebelumnya dan alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dalam masjid ini untuk bertatap muka, saling berjumpa dan saling duduk untuk nasihat dan menasihati maka ini yang kita harapkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi salah menyebutkan sebuah keutamaan pada hari akhirat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. dikumpulkan di padang mahsyar. di saat tidak ada teduhan ketika itu matahari didekatkan sejarak satu mil maka di kondisi yang seperti ini satu harinya sama dengan lima tahun maka di waktu yang seperti ini manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian. Dikumpulkan dari awalnya sampai akhirnya. Maka di kondisi matahari didekatkan seperti itu, ada manusia yang berkeringat sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai di lututnya. Bahkan ada yang berkeringat sampai di pinggangnya. Dan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, Nabi SAW menyebutkan, ada orang-orang yang diteduhi oleh Allah SWT di bawah arsnya. Di saat tidak ada teduhan, kecuali teduhan dari Allah SWT saja. Siapa mereka? Di antaranya Nabi sebutkan menyebutkan, Warajulani. Dua orang, Taha Bafillah. Yang mereka ini saling mencintai karena Allah. Ijata ma'a alaih. Mereka berkumpul karena Allah. Watafarraqo alaih. Dan mereka juga berpisah karena Allah. Maka kami datang ke tempat ini. Dalam rangka kami cinta kepada saudara-saudara kami. Ya kami lama tidak melihat saudara-saudara kita. Saudara-saudara kami. Maka sehabis si lebaran. Ya kami mulailah berjalan-jalan. Mengunjungi tempat-tempat yang lama kami tidak berjumpa dengan mereka. Alhamdulillah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah kami ke tempat ini. Maka diharapkan hal yang seperti ini. Allah jadikan kebaikan kita untuk negeri akhirat kita. Adapun kecapean kita di dunia ini. Kepayahan. Jauhnya jarak dan lain sebagainya. Itu bukan ukuran. Jangan kita hitung. Tetapi yang kita hitung. Keutamaan yang dipersiapkan untuk kita di negeri akhirat. Karena kebaikan di negeri akhirat itu tidak bisa kita ukur dengan kebaikan di dunia ini maka siapa yang telah berusaha untuk mencarinya maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya insyaallah taala kemudian juga diantara hal yang perlu diperhatikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan dipanggil secara khusus kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala ainal mutahabuna fiyah di orang-orang yang saling mencintai karena aku kata Allah maka Allah akan meneduhi mereka di saat tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka hal-hal yang seperti ini kita sangat harapkan. Maka siapa yang mendapatkan keutamaan itu maka itu adalah kebaikan bagi dia. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berjalan menuju satu tempat yang kita inginkan untuk berjumpa dengan saudara kita. Maka Rasulullah SAW sebutkan, Maka Allah SWT akan mengutus seorang malaikat. Maka malaikat ini akan mencegat dia. Dia bertanya, Mau ke mana kamu? Maka kata orang itu, Saya mau ke kampung sana. Ingin berjumpa dengan saudara saya. Apakah kamu punya hubungan ini? Atau ada ini dan itu? Maka dia katakan, Tidak. Tapi saya ingin berjumpa dengan dia, Karena saya mencintai dia karena Allah. Maka kata malaikat ini, ketahuilah bahwa dia adalah utusan Allah yang memberikan kabar kepada dia bahwa Allah mencintai dia karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Ketaman-ketaman yang seperti ini jangan kita remehkan dan jangan pula kita sia-siakan. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita seiman, maka segera kita merasa bahwa kita ini bersaudara dengan mereka. Dan itu Sufyan Ats-Tsauri, itu ketika beliau pernah berkata kata beliau kalau kamu mengetahui ya ada ahlus sunnah di satu negeri di ujung negeri sana ada satu orang saja dan dia ini berakidah yang benar ahlus sunnah wal jamaah dia berada di atas kebenaran kata beliau sampaikan salamku kepada dia Nah itu saudara kita paham ya saudara kita dimanapun dia berada kapan dia merupakan orang-orang yang berpijak di atas kebenaran berpijak di atas kebaikan maka berada Dia adalah saudara kita. Maka saudara kita itu jangan luput. Di dalam doa-doa kita juga kita doakan untuk saudara kita yang lainnya. Jangan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mengingat mereka. Di dalam doa-doa kita. Di dalam senang kita. Di dalam susah kita. Kita mengingat saudara kita. Maka itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian di pertemuan kita yang singkat ini. Diberikan kepada saya. Tema dari pembahasan ini yaitu tema dari pembahasan kita itu jangan khawatirkan rezekimu. Jangan khawatirkan rezekimu. Ya perlu diketahui ya bahwa masalah rezeki itu adalah sesuatu yang banyak sekali membuat manusia itu susah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan masalah rezeki ini pula banyak manusia yang rela Melanggar sesuatu yang diharamkan dengan alasan untuk mendapatkan rezeki. Walaupun dia mengetahui itu adalah sesuatu yang diharamkan, tapi dengan alasan kalau saya tidak lakukan, saya mau makan apa? Kan begitu. Kalau saya tidak berbuat begini, tidak melanggar, saya mau makan apa? Maka ini kadang sebagian manusia itu berpikir seperti itu, sehingga dia merasa bahwa dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan rezeki itu dengan baik. Dia terus mengumpul rezekinya sehingga dengan hal tersebut dia merasa bahwa dirinya ini berada di atas kebaikan dan kebaikan itu bukan diukur dengan banyaknya rezeki yang nampak dari materi, tetapi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada hamba, walaupun dia bukan materi dari keimanan, dari ilmu yang bermanfaat, dari istri yang solehah, dari suami yang soleh. Dari anak yang baik. Yang soleh dan solehah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu SWT. Maka rezeki yang seperti ini. Itu adalah rezeki yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan hamba. Dan itu seorang hamba. Dia tidak diberikan materi oleh Allah. Tapi Allah berikan kepada dia istri yang solehah. Masya Allah. Itu kata Nabi Sallallahu SAW apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al mar'atu solehah. Kata Nabi SAW, dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, apa? Istri yang solihah. Tidak ada pacar solihah. Ya, tidak ada itu. Kalau istri hati, kalau perempuan solihah itu, dia tidak pacaran. Kalau pacaran itu bukan istri solihah itu ya. Yang diinginkan almarah atau solihah, itu adalah istri yang solihah. Yang menjadi istri kita. Itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Walaupun kamu memiliki berbagai macam hal-hal yang lainnya, tetapi memiliki istri yang tidak baik, itu tidak bisa tenang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memiliki istri yang solihah, maka ini adalah rezeki yang sangat besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Paham ya? Demikian pula dia memiliki anak yang solih. Anak yang solihah. Kemudian dia mendapat juga rezeki. Cukup dia hanya makan untuk hari ini. Besok lain lagi. Besok lain lagi. Tetapi dia dapat rezeki itu dengan cara yang halal, kemudian dia makan untuk mengokohkan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, maka itu adalah rezeki yang baik bagi seorang hamba. Rezeki yang baik bagi seorang hamba. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi hari, ingat ya di setiap pagi hari, apabila beliau selesai dari solat subuh, setelah beliau salam, ingat setelah salam dari solat subuh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga doa. Nah, ini doa yang harusnya hendaknya apa? Sering-sering kita baca. Apa doa beliau? Allahumma ya Allah, ini asaluka ilman nafia waris konto jiba wa amalan mutakabala. Ini tiga yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari. Ya Allah. Sesungguhnya saya mau minta kepadamu. Apa yang pertama kali boleh minta? Ilman nafian. Ilmu yang bermanfaat. Itu yang Nabi minta yang pertama. Kemudian yang kedua. Warizkon tayyiba. rezeki yang baik. Dan yang ketiga. Wa amalan mutakabbala. Dan amalan yang diterima. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Nabi minta yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ingat. Ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ya, ada ilmu bermanfaat pada dirinya seperti ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi itu bermanfaat. Tapi katanya tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Tapi ada ilmu itu dia bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari ilmu yang bermanfaat ini, lahirnya apa? Yang kedua, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini didapatkan oleh seorang hamba, itu terikat dengan ilmu yang bermanfaat. Karena seorang hamba dengan memiliki ilmu yang bermanfaat, nah, dia bisa tahu ini jalan yang halal, ini boleh dia ambil, ini harus dia tinggalkan. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat ini, yang akan menuntun jalan dia untuk mencari rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik ini ketika dia konsumsi, dia makan itu akan menjadi apa? amalan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia bersodakoh. dan lain sebagainya, itu akan menjadi amalan yang diterima. Karena itu doa yang ketiga apa Nabi panjatkan? Wa amalan bala. Itu yang boleh minta. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rezeki yang baik. Yang ketiga amalan yang diterima. Tiga ini diminta oleh Nabi SAW. Ketika seorang hamba memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, maka ini akan menuntun dia untuk mendapatkan rezeki yang baik. Jelas ya? rizqan tojiba. Rezeki yang baik. Maka dari ilmu yang bermanfaat ini dan rezeki yang baik yang dia konsumsi, itu akan melahirkan amalan yang diterima. Dan itu orang yang bersodakoh. Dari harta berapapun dia berserakoh. tapi dari harta yang tidak baik itu tidak akan diterima. Sebab Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, la min gulul. Ya tidak ada sodakoh dari harta gulul. Harta gulul itu harta rampasan. Dia dapat dengan cara yang tidak benar. Nah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna Allah ta'hibun, la yaqbalu illa ta'hiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan tidak akan menerima. Kecuali dari yang baik-baik saja. Jadi Allah itu maha baik. Keharusannya Allah tidak akan menerima. Kecuali dari yang baik-baik saja. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Beriman kepada Allah. Memakan dari makanan yang baik. Itu diperintahkan kepada para nabi dan para rasul. Dan itu pula yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Yang halal. Tajibah. Halal. Lagi baik. Ada juga yang halal tapi tidak baik. Tapi ini halal. Baik dia. Maka ketika dia makan dari harta yang halal yang baik ini. Nah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah contohkan. Kemudian beliau semua zakar rajul Kemudian beliau menyebutkan ada seorang laki-laki. Yang dia itu mengadakan safar yang jauh. Perjalanan yang panjang, rambutnya ber rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, itu menunjukkan perjalanan yang susah. Safar yang panjang. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, dia pun mengangkat tangannya ke langit. Ya muddu yadaihi ilas sama. Ya, dia angkat tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, "Ya Robbi, ya Robbi, Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Jauh perhatikan, di dalam riwayat lain itu, musafir itu di antara orang yang tidak Allah tolak doanya. Kata Nabi, ada tiga doa yang sama sekali tidak akan ditolak. Tidak diragukan. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kita yang sudah punya anak, didoakan baik-baik anak kita. Kemudian yang kedua, doanya musafir. Musafir orang mengadakan perjalanan. karena itu kalau kita safar, kita bawa mobil, jangan banyak musik diputar. Harusnya tidak ada itu musik. Banyak istighfar, banyak berdoa. Begitu. Doa untuk diri kita, doa untuk orang tua kita, untuk istri kita. Saya tanya ini bapak-bapak pernah doakan istrinya? Hah? Sekek, betul kita itu. pernah doakan istri ini? Tanya itu ibu-ibu, pernah dia doakan suaminya? Nah, ini hati-hati, ini banyak yang luput ini. Bisa dilupa itu. Kadang. Tapi di sini tidak pernah sedengar. saya dengar. Saya tidak pernah mendengar masalahnya. Tapi banyak pengakuannya begitu. Oh iya di. Iya. Doa itu untuk istri kita didoakan. Supaya dia tambah cantik. Tambah solehah. Nah, supaya dia kuat bekerja. Merawat anak kita. Didoakan dia masuk surga. Itu doa yang paling hebat. Jelas ya. Doa dia akan dijaga oleh Allah. Begitu suami istri. Orang tua kita. Anak kita. Nah ini doa orang tua kepada anaknya. Kemudian doa musafir. Orang yang mengadakan perjalanan itu tidak akan ditolak doanya. Dan yang ketiga doa orang yang terdolimi. Orang yang kita dolimi. Kalau dia doakan kita. Maka itu kata Nabi Rasulullah SAW. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Tembus doanya. Itu hati-hati orang yang berbuat kepada manusia. Kalau dia doakan. Maka akan terkabul doanya. Ini tiga yang tidak akan ditolak. Di antaranya siapa tadi? Musafir. Orang yang mengadakan perjalanan. Dan itu kalau mengadakan perjalanan. Berbanyak doa. Cari memang doa-doa yang baik. Untuk dunia dan akhirat kita. Jangan banyak menghayal. Atau banyak bercanda. candaan candaannya mengandung maksiat. Kalau yang mengarah Kodam Asyir itu tambah asik-tambah asik biasanya itu. Apalagi dalam perjalanan. Kadang. ya Saya sering dengar begitu di mobil kadang. Tapi. Ada juga yang bagus. Jelas ya. Maka. Yang seperti ini dia perbanyak doa. Makanya nih, orang ini dia dalam keadaan safar yang panjang. Rambutnya kusut. Pakaiannya berdebu. Ya muduh ya daihi ila sama. Dia angkat tangannya ke langit. Dia berdoa. Dalam satu riwayat. Nabi sebutkan apa? Allah itu malu. Kalau hamba telah mengangkat tangannya. Meminta kepada Allah. Kemudian dia turunkan tangannya. Allah tidak kabulkan doanya. Itu di antara sebab. Terkabulnya doa. Mengangkat tangan. Kemudian dia panggil dengan lagi panggilan. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Tapi lihat orang ini kenapa tidak dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW. Wa matamuhu haramun. Makanannya. Makanan yang haram. Wa basuhu haramun. pakaiannya Atau wa haromun haramun. Minumannya. Minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. pakaiannya Pakaian yang haram. Makanannya Masya Allah di restoran sana. Restoran sini. dimana mau makan silahkan. Tapi dari yang haram. Minumannya. Macam-macam minuman. Tapi dari yang haram. Pakaiannya Masya Allah. Pakaian harga hanya bajunya satu juta. Ada baju begitu harganya? Ada ya? Ada. Lihat ya. Ini pakaiannya dia. Tapi dari yang haram. Ketika dia berdoa ini. Maka lihat makanan yang makanan haram. Minumannya minuman yang haram. Pakaiannya dari pakaian haram. Wa bil haram. Dia dibuat tumbuh dengan sesuatu yang haram. Dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Maka kata Nabi SAW bagaimana doanya bisa dikabulkan. Bagaimana doanya bisa dikabulkan. Karena itu ada kisah. dengan saya ini dari Imam Abu Hanifah. Pernah dia melihat orang memetik. Buah di kebunnya orang. Dia ambil. Dia curi. Setelah dia ambil ini buah. Dia sedekahkan. Jadi dia mengambil punya orang untuk bersedekah. Diperhatikan oleh imam ini. Setelah itu ditanya. Kenapa tadi saya melihat kamu. Memetik buahnya orang. Lalu kamu sedekahkan? Kenapa seperti itu? Lihat ya. Pahamnya orang yang tidak mengerti agama. Apa dia katakan bukankah. Kalau saya berbuat jahat, Allah akan balas kepada saya satu dosa? Iya. Lalu bukankah kalau saya bersodakoh, Allah balas saya sepuluh kali lipat? Iya. Nah itu tadi. Saya akan mengambil dibalas satu dosa. Tapi saya bersodakoh dibalas sepuluh kebaikan. Untung atau rugi? Hah? Untung. Menurut otak kita. Agama itu tidak pakai otak. Maksudnya bukan di akal akali begitu. Kata beliau, iya. Bukankah Rasulullah SAW atau kata beliau, Bukankah Allah itu menerima dari yang baik-baik saja? Nah itu hadisnya tadi. Inna waha Allah itu maha baik. La illa toyiban Dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Nah itu kita berserah yang diberi balasan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Itu kalau dari yang halal. Paham ya? Kalau dari yang tidak halal. Ah itu tadi tidak diterima. Sebab jelas hadisnya. La sodakotamin gulul. Tidak diterima sodakot dari harta rampasan. Nah, ini perhatikan ya. Makanya Nabi Wasallam ketika meminta kepada Allah. Minta ilmu yang bermanfaat. rezeki yang baik. Dan yang ketiga. Wa amalan mutakobbala. Dan amalan yang diterima. Nah begitu. Jadi orang itu mencari rezeki. Bukan hanya memikirkan banyaknya saja. Tetapi yang dia pikirkan. Bagaimana rezeki yang dapatkan. itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rezeki yang baik dan rezeki yang berkah, karena sesuatu yang berkah pasti cukup. Tapi sesuatu yang tidak diberkahi tidak pernah cukup, tidak akan pernah cukup. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin apa kita yang menjamin rezeki kita. Makanya di sini judulnya apa: "Jangan kau hatirkan rezekimu karena setiap orang yang lahir ke dunia ini." Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Jelas ya. Allah yang menanggung rezekinya. Karena setiap yang hidup di muka bumi ini. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Hud. Pada ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ard illa ala Allahi rizkuhah. Wa ya'lama mustaqarroha wa mustawda'aha kita Perhatikan ayat ini. Nah, ini gunanya ilmu yang bermanfaat. Iya, Itu kita pelajari. Kita dengar. Kita yakini. Terus kita ulang. Kadang satu kali kita mendengar. Nanti ketika kita kekurangan rezeki. Lupa lagi. Didengar lagi. Ketika kita kekurangan rezeki lagi. Lupa lagi. Didengar lagi. Begitu terus. Jadi ilmu itu terus diulang-diulang. diyakini. Ketika di kondisi susah. Itu ilmu digunakan. Ilmu yang pernah kita dengar. Ilmu yang pernah kita ketahui. Itu yang membantu kita di dalam mencari rezeki yang baik. Makanya Allah berfirman di sini. wa مِنْ fil فِي Tidak ada satupun yang melata di muka bumi. Kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini. Kecuali siapa? Allah yang menanggung rezekinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tempat berdiamnya dia. Dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim Dan semuanya itu telah tertulis. Di dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata itu adalah lauhul mahfud. 50 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama diciptakan pena. Allah Allah perintah kepada dia tulis. Maka dia bertanya apa yang harus saya tulis. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka ini telah tertulis semuanya. Si A dapat sekian rezekinya. Si B dapat sekian rezekinya. Si ini begini. Si ini begini. Itu sudah ada ketetapannya sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kita yang hidup setelahnya. Maka Allah SWT yang menanggung rezeki kita. Kan itu kalau kita meyakini bahwa Allah yang menanggung rezeki kita. Maka tentu kita meminta kepada siapa? Kepada dia kan. Lalu kita berharap kepada siapa? Kepada dia kan? Lalu kita mengeluhkan rezeki kita kepada siapa? Kepada dia kan? Ini yang kadang kita luput. Sebagian manusia ketika dia punya pekerjaan, dia rasa pekerjaan dia ini yang mendatangkan rezeki. Makanya ketika dia dipecat dari pekerjaannya, seakan-akan dunia ini terbalik sudah. Tidak bisa hidup lagi dia rasa. Begitu. Sebagian. Ada itu biasa orang kerja di perusahaan. Ketika ada pengurangan karyawan. Giliran dia dipecat. Demo dia. Demo. Mengeluh. Marah-marah. Dan lain sebagainya. Nah, ini dia yakini apa? Yang seperti itu. Padahal kehidupan seorang hamba itu. Ketika. Ketika. Apa itu? Dia lahir di dunia ini. Maka Allah yang menanggung rezekinya dia. Allah mengetahui di mana tempatnya dia. Dan tidak pernah kurang. Allah pasti penuhi rezekinya dia. Jelas ya? Ini harus kita yakini yang pertama. Bahwa Allah telah menetapkan rezeki seorang hamba. Si A dan si B. Pekerjaannya sama. Sama pekerjaannya. Kadang si B lebih bagus caranya daripada si A. Begitu ya? Tapi ternyata si A lebih banyak rezekinya daripada si B. Ini terbalik atau tidak? Tidak terbalik. Yang mengatur itu bukan pekerjaan kita. Mengatur datangan rezeki. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Si A dan si B sama jualan misalnya. Sama barangnya. Sama modalnya. Sama cara menjualnya. Karena itu tadi saya bilang. Si B lebih bagus caranya daripada si A. Si A jualannya di mana? Di tempat yang kurang rame. Si B jualan di tempat yang rame orang di situ. Yang membutuhkan barang yang dia jual. Tapi kadang lebih banyak rezekinya daripada si B. Itu sering kita perhatikan atau tidak. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi itu perhatikan baik-baik. Oh ternyata begini, begini, begini. Itu pelajaran namanya. Jelas ya? Itu pelajaran. Ternyata rezeki itu Allah yang mengaturnya. Dilihat. Makanya pernah suatu hari. Itu para sahabat. Orang-orang miskin. Itu pernah mengeluh kepada Nabi. Jadi bukan zaman kita saja yang banyak mengeluh. Para sahabat juga pernah mengeluh. Katanya, Ya Rasulullah. Itu orang-orang kaya. Mereka bisa melakukan ini dan itu yang kami tidak bisa lakukan. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa bersodakoh. Dengan harta mereka. Tapi kami tidak bisa meraih pahala seperti yang mereka lakukan. Itu singkatnya ya, kisahnya. Maka Nabi SAW tanya mereka. Kata beliau, maukah kalian saya ajarkan kepada kalian suatu amalan. Yang kalau kalian lakukan amalan di ini. Kalian akan bisa melampaui mereka dari sisi kebaikan. Maka para sahabat ini iya. Maka Nabi ajarkan. Ingat kata Nabi setiap habis sholat. Sholat lima waktu. Baca apa? Subhanallah 33 kali. Nah, itu dikir kita itu. Jadi kalau berdikir itu baca memang. Kalau 33 kali ya 33 kali. Misalnya subhanallah subhanallah. Hitung baik-baik sampai 33 kali. Cuma jadi masalah biasanya kalau kita ikut imam di tempat umum itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita baru sebelum selesai ikut juga alhamdulillah. Allah akbar. Amin. Tidak nah, cukup ini bacaannya. Gimana bermanfaat? Baca masing-masing. Tidak -masing. usah ikut imam. Kalau imamnya marah ustadz, Apa urusan kita dengan imam? Urusan kita dengan Allah itu baca sendiri. 33 kali. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Jelas. Paham ya? Baca kata Nabi lagi. Allah. Alhamdulillah. 33 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sapi itu bacaannya. Baca lagi berikutnya apa? Allahu Akbar. 33 kali. Atau 34 kali. Nah, maka setelah itu apa? Mereka bertanya lagi. Ya Rasulullah. Bagaimana kalau amalan ini diketahui juga oleh orang-orang kaya tadi? Nah, ini masalahnya ini. Iya. Yeah. Jadi, kata Nabi, kalau kamu ingin melampaui mereka ini, dari sisi kebaikan, lakukan amalan ini. Dikir tadi setelah sholat. Lalu orang-orang miskin ini berkata lagi, Ya Rasulullah, bagaimana lagi kalau ternyata amalan ini diketahui juga oleh mereka? Perhatikan jawaban Nabi SAW, ini harus diperhatikan dengan baik. May yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faham? Jadi siapa yang Allah kehendaki itu Allah beri. Jadi kalau kita ingin menyaingi orang dari sisi rezeki itu tidak akan mampu. Karena memang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau teman kita berusaha sekian, langsung dapat sekian. Jangan kita ingin melampaui dia dari sisi itu. Tapi cara yang baik ini yang kita lakukan. Jelas ya. Bukan banyaknya yang kita cari. Tapi rezeki yang baik. Rezeki yang halal. Berkahnya. Kapan itu rezeki sudah halal. Baik dia. Nah, itu akan diberkahi. Dan akan membawa kebaikan bagi kita. Maka perhatikan ini. Zalika fadullahi yu'tihi itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi siapa yang Allah kehendaki itu Allah beri. Yang Allah tidak kehendaki tidak Allah beri seperti itu. Karena manusia itu beda-beda. Si A kalau Allah beri banyak dia tidak akan mampu. Rezeki yang banyak ini akan merusak dia. Si B ketika diberi sedikit dia tidak mampu. Rusak dia kalau tidak banyak. Allah beri banyak dia. Paham? Karena ada orang ketika banyak rezekinya dia, semakin jauh dari Allah. Tapi ada orang ini, kalau semakin banyak rezekinya, semakin bagus. Semakin dekat kepada Allah. Itu tipe manusia macam-macam. Dan itu apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita syukuri. Paham? Karena rezeki itu mesti berbentuk materi. Ada Allah berikan dia keutamaan dari sisi harta, tapi ada Allah berikan seseorang itu rezekinya dari sisi ilmu, ada lebih banyak rezekinya dari sisi anaknya, banyak anaknya, jadi soleh anaknya, jadi soleh anaknya, kan begitu? Itu rezeki semua dari Allah. Ada Allah berikan rezeki kepada dia, rezeki keimanan, dia tenang dengan keimanannya, paham? Jadi rezeki itu jangan diukur hanya materi. Karena itu kadang saya sering mendengar keluhan-keluhan orang. Kalau ketemu, aduh Ustaz susah sekali mencari rezeki ini. aduh, Begitu. Banyak keluhan. Karena itu pernah ada kisah tabiin. Itu ada orang mengeluh kepada dia tentang rezeki. Karena dia pikir rezeki itu kan materi. Ditanya dia ini, begini saja. Bagaimana kalau saya beli satu mata kamu, sekian dinar. Oh tidak mau. Dengan harga yang mahal ini. Bagaimana kalau saya beli satu tangan kamu sekian dinar. Tidak mau. Mau begitu? Saya beli 50 juta matamu. Korek satu. Beli lagi tanganmu satu. 50 juta. Dapat kok 100 juta. Kakimu satu lagi. Dapat kok 100 juta. 200 juta. Beli kau Honda Jazz. Bisa kau pakai. Mata membuta, tanganmu satu. Kakimu hilang. Bisa kau pakai itu. Tidak bisa, Pak. Tidak mau dia. Terus diajak dia berpikir seperti itu. Katanya tidak mau, tidak mau, tidak mau. Akhirnya setelah itu diberikan berpikir oleh tabiin ini. Katanya, lihat. Kamu seingin beli matamu sekian, kamu tidak mau. Tanganmu tidak mau, inimu tidak mau. Itu menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada dirimu. Dan ternyata kamu tidak mau kalau mau ditukar dengan materi. Itu harus kita syukuri. Nikmat yang ada pada diri kita itu lebih besar. Paham ya? Itu harus kita pikirkan. Yang membawa kebahagiaan bagi kita itu. Bukan banyaknya materi Tapi membawa kebahagiaan bagi kita. Apa yang kita persiapkan. Untuk negeri akhirat kita. Saya ingat teringat sebuah hadis. Saya baca waktu bulan Ramadan kemarin ini. Dalam. Sohi Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat: "Ya kata beliau, 'Ayukum, siapa di antara kalian?' Ini? Malu, warisihi, ilahi, min Ini ditanya oleh Nabi seperti itu: "Ayukum, kata beliau, siapa di antara kalian ini yang harta yang akan menjadi milik warisan?" Itu lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kalau saya tanya yang mana lebih kita cintai. Harta kita sendiri atau harta warisan yang akan kita wariskan. Yang mana yang lebih kita cintai. Maka para sahabat pun menjawab. Bagaimana ya Rasulullah seperti itu. Tidak ada itu yang akan mencintai harta pemilik warisnya. Lebih dia cintai dari daripada harta sendiri. Itu tidak ada itu. Maka setelah itu Nabi alaihi SAW bersabda ilamu ketahuilah kata beliau Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali dia akan mencintai harta milik ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri bagaimana itu kata para sahabat kata Nabi alaihi SAW kata beliau maluka makodamta Hartamu apa yang engkau kedepankan? Wamaluwarisika dan harta ahli warismu apa yang engkau belakangkan? Artinya, yang engkau akhirkan. Ah, maksudnya artinya begini: harta mengikuti nabi, apa yang engkau kedepankan, artinya yang kita sedekahkan, yaitu kita, artinya menabung, kita menyimpan untuk harta kita sebenarnya di mana di akhirat. Adapun di dunia ini kita punya harta di rekening Sulselbar ada, rekening bank Mega ada, Mega besar ya, mandiri ada, bri ada, ini ada misalnya begitu. Semua ada namanya di situ. Dimana mana ada usahanya. Kalau disebut Jakarta ada asetnya. Disebut ibu kota baru. Ada juga dia tanam aset di situ. Misalnya. Toh? Ada semua disebut dia. Di mana-mana ada. Sekarang saya tanya. Mana yang lebih dia cintai? Hah? Dan sekarang. Atau yang dia sedekahkan Mana yang dia cintai? Ini kata Nabi. Ketahuilah tidaklah salah seorang dari kalian. Pasti. Harta yang akan menjadi milik ahli warisnya. Lebih dia cintai. Daripada hartanya sendiri. Makanya sahabat bertanya bagaimana itu Rasulullah. Kata beliau. maluka makodant. Hartamu apa yang engkau kedepankan. Itu yang dia surakohkan. Itu hartanya sebenarnya. Adapun harta pemilik warismu. Itu yang engkau akhirkan. Jadi yang kita simpan. Yang kita banggakan. Yang kita ini dan itu kan ini. Yang kita jaga. Yang kita cintai. Mati kita. Milik siapa itu? Milik siapa itu? Itu yang akan menjadi milik ahli, wa, ahli waris. Apa yang kau sedekahkan? Itulah hartamu yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW, beliau pernah mendidik Aisyah. Beliau pernah diberi seekor kambing. Dipotong kambing. Dibagi-bagi, tinggal katipnya. Pundaknya ini, di belakang ini. Lalu Nabi tanya kepada Aisyah, apa yang tersisa? Kata Aisyah, ya Rasulullah semuanya telah habis. Kecuali katifnya, itu pundaknya. Maka Nabi balik kata Wahai Aisyah sesungguhnya semuanya tersisa kecuali pundaknya. Artinya apa ini? Semua yang dibagikan tadi itu yang tersisa buat dia yang tinggal ini belum jadi milik kita. Paham? Sekarang yang kita cinta yang mana? Hah Yang mana? Ya jujur saja. Eh hey, bapak-bapak, sodakoh orang mau bangun masjid. Oh, nanti mau, boleh hmm. bilang banyak hartamu. ada, ah, banggakan itu. Saya belum beli mobil baru. Sekian harganya. Oh, ada banggakan itu. Motor baru, ada yang model baru itu. Berita berat tidak jatuh-jatuh, berapa harganya? Beli lagi, ada ah, banggakan itu. Mati, dia jadi ahli waris yang memilikinya. Ini ketika sebut, ini ada semua namanya. Dia ah, itu menjadi milik ahli waris yang mana lebih kita cintai. Huh? Nah, itu harusnya yang kita kedepankan. Itulah milik kita yang sebenarnya. Jelas ya? Masya Allah ini. Harus diingat ini ilmu ini. Nah, terkait dengan masalah rezeki tadi. Allah yang menanggung rezeki kita. Jadi orang itu ketika dia berseraka. Semakin bertambah rezekinya. Semakin dia berseraka. Semakin bertambah rezekinya. Sebab orang yang berseraka itu. Allah akan balas. Ya, saya tidak usah baca satu persatu ya satu ayatnya wa min wa huwa apapun yang kalian impakkan dari sesuatu Allah yang menggantinya ini janji dari Allah nih dalam Al quran Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim kata beliau mana kau soda harta soda itu tidak akan mengurangi harta kemudian berikutnya lagi kata Nabi saw bahwasanya yang lainnya dan yang lainnya hadis-hadis Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan. Bahkan malaikat mendoakan setiap pagi. Orang yang didoakan akan ditambah. Diganti rezekinya. Yang menahan akan didoakan oleh malaikat dengan hilangnya rezekinya. Hilangnya hartanya. Ah, sekarang kalau kita bersadakoh. Itu kita ingat itu dalil-dalil. Milik saya. Ha, begitu ya. Untuk saya. Ketika bersadakoh lagi. Allah pasti ganti. Dia baru lagi, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Nah kalau begini mudah itu. Untuk saya, milik saya, Allah lipat gandakan, Allah ganti. Kalau kita bersorakoh dalam kondisi seperti ini hati kita, apapun ringan itu. Tapi ketika kita berpikir, dia sedakoh. Untuk orang ini enak-enak saja, dia simpan. Nah dia simpan ini untuk menjadi ahli waris, milik ahli waris kalau dia mati karena itu seorang hamba semakin dia susah hidupnya semakin mau mati dia sudah mulai sakit-sakitan sudah payah, -payah dia hitung-hitung ini kayak enggak lama lagi perbanyak sodako. Ah, itu menabung untuk dia, eh, dia cintai ini yang dia tabung ini. Ya, harus dia cintai apa yang dia? Sedekah kan tadi. Kemudian terakhir karena waktu sudah masih waktu Isya, masalah rezeki ini ya banyak hadisnya ya. Hanya versi lain kita bahas ini. Jadi kata nak kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya jangan engkau khawatirkan atau kata beliau farikhatarqalilhammi dan fokuskanlah pikiranmu terhadap sesuatu yang Allah telah perintahkan kepadamu. Jadi fokuskan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kenapa? Sebab kata beliau rezeki dan ajal itu dua perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan ajal itu dua perkara yang Allah telah jamin. Sepanjang masih ada ajal kita, kehidupan kita, rezeki kita pasti datang. Ini rezeki dan ajal ini, ini dari hadis Nabi ya. Sebab Nabi sebutkan bahwasanya rezeki itu akan mengejar hamba sebagaimana ajalnya mengejar dia. Sekarang saya tanya, kematian pasti sampai kepada kita? Pasti sampai. Demikian pula rezeki kita pasti sampai kepada kita. Makanya dua perkara ini antara ajal dan antara rezeki itu tidak pernah terpisahkan. Sepanjang masih ada rezeki kita, masih ada kehidupan kita. Sepanjang kita masih hidup, maka yakin pasti ada rezeki kita. Kapan sudah habis rezeki kita, matilah seorang hamba. Kapan seorang hamba mati, berarti rezekinya sudah habis. Paham? Ini perlu-betul harus diingat ini. Ketika kita masih hidup, mau krisis bagaimanapun, andaikan Bahan bakar itu naik ribu satu liter Tidak usah khawatir Sepanjang kita masih hidup Ada rezeki kita Ya, yeah. saya buktikan itu Sebuktikan. Kalau masuk di Pertamina itu Di SPBU, full Anu pak, pertama, Iya yeah, kasih full, kasih begitu saja Bayar, selesai, jalan Karena mobil ada rezeki sendiri Nantikan istri marah anda usah pikirkan istri, kita yang mau nikmati hidup kita di jalan Begitu harusnya berpikir Jelas ya. Maka lanjut kata Imam Muqayim. Lihat. Bayi dalam rahim ibu. Itu satu jalur saja rezekinya dia. Lewat tali, pu, tali pusat. Ini perhatikan kata beliau. Beliau ingin mendidik kita. Lihat ya. Lewat tali pusat. Ketika anak lahir ke dunia ini. Diputuslah jalur rezekinya yang satu tadi. Ya. Tapi Allah ganti dua jalur rezekinya dia. Melalui dua susu ibu. Dia bisa menetek di sebelah kanan, bisa menetek di sebelah kiri. Itu lebih baik daripada rezeki yang pertama. Dan lebih banyak. Karena itu kata Imam Al-Qayyim ketika masa menyusui ini telah diputus. Berarti berapa yang dihilangkan tadi? Dua. Allah ganti dengan empat. Dua dari makanan, sayur-sayuran dan ikan-ikan. Dan dua dari sisi minuman, air dan susu. Kalau dia menjadi orang yang berbahagia setelah meninggal dunia. Empat ini hilang. Putus dari empat ini. Allah akan ganti menjadi delapan. Yaitu delapan pintu surga Itu rezeki yang besar. Jadi ingat ketika satu jalur rezeki kita terputus. Yakin pasti Allah memberikan kepada hamba yang lebih baik dari itu. Yang lebih berkah. Yang dirahmati. Nah begitu harusnya berpikir. Kalau kita dipecat dari perusahaan ini, yakin. Pasti ada jalur rezeki yang lebih baik. Ini pernah saya buktikan ini. Pada orang-orang yang pernah dipecat, saya nasihati. Ternyata dia setelah saya nasihati, baru dia sadar. Betul Ustaz, ternyata hidupku selama kerja itu tidak pernah saya umroh. Sekali saya keluar dari perusahaan, malah umroh sama istriku lagi. Enak dekat istri terus lagi. Punya lagi anak. Ah begitu dia. Alhamdulillah, dia sadar. Paham ya? Nah, ini kadang kita tidak sadari. Ketika pikiran kita hanya kesana saja. Ini barangkali jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. ya tidak sempat saya bacakan ya hadis-hadis terkait dengan masalah rezeki ini. Karena rezeki kata Nabi Rasulullah Pasti akan sampai kepada hamba. Tidaklah hamba itu meninggal dunia. Kecuali setelah rezekinya disempurnakan untuk dia. Cepat ataupun lambat. Tapi kapan dia lambat. Pasti kadang Allah perbanyak. Kadang Allah sedikit. karena Allah kasih banyak. Kadang sedikit. Ketika Allah beri banyak. Itu agar hamba itu tidak takabur Dia bersyukur. Diberi sedikit, dia bersabar. Kalau dia diberi banyak, banyak, banyak, banyak terus. Membuat dia takabur Ketika jatuh menjadi sedikit, itu akan membuat dia stres. Itu hikmah ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Kadang banyak, kadang sedikit. Kadang susah, kadang mudah. Dan Allah itu tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki kepada hamba. Saya pernah baca sebuah ayat yang disebutkan oleh para ulama tentang. Yaitu, maka bukan nasi ya dan Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Karena itu terkait dengan rezeki hamba. Kata disebutkan di sini. Allah pasti beri sesuai dengan keadaan hamba. Kapan dia butuh banyak, Allah beri banyak. Kapan dia tidak butuh banyak, Allah beri sedikit. Ini supaya dia kehidupannya bagus terus. Jelas ya? Supaya kehidupannya bah? bagus di dunia ini. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astakurka wa atubilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.